halo teman-teman wow wow ada mainan banyak teman-teman wow bagus bagus banget mainannya wow wow wow wow mantap teman-teman ya -teman. wow keren-keren sekali mainnya teman-teman wow wow wow oke teman-teman langsung kita masukkan ke wadahnya ini aja teman-teman Oke, kita kumpulkan ke sini ya. Oke, teman-teman. Kita masukkan. Wow, ini mainan apa ini, teman-teman? Wah, sepertinya hewan ya. Ada ekornya. Wow, wow. Ini lagi. Wow, ada capitnya. Wow. Wow ini mainan mobil-mobilan ini, teman-teman. Wow. Banyaknya mainannya. Wow, wow. Ini ada siripnya, teman-teman. Wah. Wow. Oke, kita masukkan semuanya, teman-teman. Wow, hewannya banyak juga, teman-teman. Mainannya, teman-teman, ya. Wow, wow ini kok kayak orang, teman-teman. Wow, wow, banyaknya. Oke, teman-teman, kita masukkan semuanya, teman-teman. Wow, wow, wow, Wah Ini apa? Ini lehernya panjang, teman-teman. Wow bukan juga ini teman-teman Wow Wow ini mobil apa ini Wow Wow ini Wah wow, ini mainan apa ini panjang-panjang teman-teman Wow banyak sekali mainannya Wow kotornya mainannya teman-teman Oke kita langsung saja bersihkan mainannya teman-teman Wow sudah ada airnya Oke teman-teman kita bersihkan yuk Wow hewan apa ini teman-teman Wow ternyata ikan lumba-lumba teman-teman Wow, mainan apa lagi nih, teman-teman? Sepertinya mobil-mobilan ini, teman-teman. Wow, ternyata truk pasir, teman-teman! Wow mainan hewan apa ini teman-teman Wow kotornya Lumpurnya oh, Wow ternyata Cumi-cumi teman-teman Wow hewan apa ini teman-teman lucu sekali bentuknya teman-teman Wow ternyata bebek teman-teman Wow mainan apa ini teman-teman mobil-mobilan apa ya Wow ternyata mobil derek teman-teman Wow hewan apa ini teman-teman Wah kotor sekali mainannya teman-teman. Wow ternyata ikan lumba-lumba lagi teman-teman. Wow mainan apa ini teman-teman Wow lehernya panjang Wow jerapah teman-teman Wow, mainan apa ini, teman-teman? Wow, wow, ternyata Ultraman, teman-teman. Keren! Wow, hewan apa ini, teman-teman? Wow, ternyata para saurolo, teman-teman. Sejenis dinosaurus Wow, hewan apa lagi ini teman-teman Ada ekornya Wow, ini namanya Karakara Donto teman-teman Wow mainan apa ini teman-teman kok bentuknya panjang ya Wow ternyata kereta cepat teman-teman Wow hewan apa ini teman-teman Wow ternyata kepiting teman-teman Wow ini mainan apa lagi nih teman-teman Seperti mobil-mobilan Wow ternyata mobil eskavator teman-teman wow, hewan apa ini teman-teman wow, wow, ternyata sapi teman-teman sapi perah wow, grader salju teman-teman alat berat pembersih salju Wow, mobil molen Wow, hewan singa teman-teman mantul mantap betul wow salender teman-teman Wow, ikan teman-teman Sudah selesai teman-teman kita membersihkan mainannya Jangan lupa subscribe ya teman-teman Dadah